Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya nggak bakalan bagiin aplikasi atau search code Jadi kita bersih-bersih dulu laptop. Sampah yang menumpuk itu. Ini pentingnya buat kalian yang suka download file search code di blog saya sudah di download dihapus itu kadang sampahnya tuh masih ada jadi di video kali ini saya mencoba buat ngebantu meningkatkan performa dari perangkat kalian ya kalau laptop ataupun desktop hmm, sebenarnya ini buat dokumentasi pribadi juga sih bila mana suatu saat saya butuh ya bisa lihat di channel saya sendiri gitu tapi kalau misalkan ini bisa bermanfaat buat kalian ya boleh di videonya. -video. Langsung di gas siap nah. ya, ke Langkah yang pertama silahkan kalian cek di keyboardnya uh, logo Windows ada di sebelah kiri di pojok bawah kiri nah, sama tombol air Windows sama R nanti bakalan muncul tampilan kayak gini. <tuh> di sini kalian eh, silahkan ketikan tem, lalu Oke okay atau Enter. Nah, ini banyak sekali sampai ini bukan sampah masyarakat hmm, tapi sampah file yang ada di laptop gak, ya ya ya seperti itu biar ringan enggak hmm. berat sama sekali rindu, hmm. nah. Benar, Bung <laughs> ini bisa kalian uh, seletal, ya. ditandai semua lalu di delete aja nggak apa-apa ini aman kok delete. Nah, kita tunggu nah, kalau udah di-close lalu ketik lagi eh, Windows Air teks yang kedua ditambahin persen n lalu persen lagi klik ok atau enter ya Nah ini juga sampah sama ya silahkan di select all di blok semua lalu delete nah, ini berarti aplikasinya lagi berjalan ini di skip aja ya langkah Yang ketiga, nah, silahkan nah, di klik lagi tombol window Edge nya, lalu ketikan prefetch Pre nah. Pre klik hai, okay atau hai, ini continue nah ini juga sama ya sampah akan dihapus ini di checklist lalu skip <tuh> nah kalau sudah kalian bisa bersihkan juga di sini nih di lokal disk klik Klik Kanannya lalu properties di sini ada disk cleanup nah, ini juga sampai nah dari period, image file terus bin ini ini sampah juga untuk download ini di jangan dicentang ya Silahkan kalian cek dulu folder downloadnya barangkali penting ini temporary file dihapus saja kalau yang 0 bytes nggak usah nggak usah di cek Kalo udah klik oke okay. delete file ini aman kok <tuh> ditunggu prosesnya sampai selesai biasanya tergantung dari banyaknya file sampai ini sering saya lakukannya karena untuk Instalasi aplikasi kan biasanya saya menggunakan banyak aplikasi berjalan. Nah ini udah udah selesai. Jadi biasanya saya lakukan ini eh, seminggu sekali atau sebulan sekali ya biar laptopnya maksimal.